kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion jawabannya sederhana karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita ini Gus Minta punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak jarah gula-gula oh. melibu kopi sing dilem kopi ini perasaanku suwe-suwe aku ada rasanya, namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Tolong jaga empat hal. Biasanya orang punya masalah karena empat hal ini. Satu, pola pikir. Dua, pola hidup. Tiga, pola makan. Dan yang keempat adalah kebanyakan pola. Nah, Awai dewe ini kata, mangan tahu tempe. Tapi banyak yang tidak tahu diri.